coba itu putar pencetan nah ini nengeneng kayak takjub tuh ini kan bukanya pak tambah, tambah, tambah lama panas berarti aku kelihatan benar Coba ikut, putar pecetan Kapel, gitu. ini, nah. ketemu lagi dengan kami, kami mendapatkan kerjaan alat untuk Ketempatan mengepres plastik ya bilangnya tidak mau menyala pada bagian lampu dan tidak panas untuk rekan-rekan yang mempunyai alat press plastik seperti ini ya bisa untuk melihat video kami oke kita akan memperbaiki bersama Bung Medi asal dari Durian 3, oke bisa rekan-rekan untuk melihat caranya-caranya. <San> itu Sudah Sudah Sudah Sudah ya, ini juga iya kamu nih om ini Oh ini Yang satunya habis, bos. Matu buat buat dia. Kita nah, apa? Gimana buat apa gitu Ya kan? nah, mau aja leger, deh. <tuh> Mereka, mau nggak? <aja>, <tuh> <tuh> apa mesti dikirim apa? Tunggu kelas yang tebal Fungsinya apa ini? teman? Iya, ini ini Kurang, ini iya, ini pecah Ia ya, buat bikin apa? Ia nah, ya buat produksi ya, ya. buat bikin apa? Ia buat apa buku? buat apa? Biar nggak ini. di lebih gurih ya, mungkin buat buku. Tampol, ya. Orang-orang ya buat makanan. Ia ya, cuman bikin aja loh. Apa -apa -apa oh, apa-apaan? Ia itu celananya apa? Celananya itu narok ini ini. Kita Pasang lagi. ini Asli. Asli. Oh, yeah. itu nih. Lanjutin Oh iya, mesti itu buat ngerekam gua loh, main Layang, buat ngerekam gue, gak ada. Jadi, gak dia, Pak. ya ini oh kena ini ya? pasang dulu, ya itu loh, loh, loh, apa, cuman, loh cari pasti hmm. ya. itu buat bautnya itu pasti. jadi Jadinya mungkin kalah. Ya. ini. Ah tak main anu, ape kok arah. Ya, ini plastik, ini plastik kan melengkung dia. Tadinya, tadinya lurus. ini plastik sih Oke, untuk rekan-rekan, permasalahannya hanya di bagian switch speednya tidak terdorong ya atau tidak tertekan pada bagian pada bagian apa namanya penekan ya dia pada bagian dalam speednya tidak tertekan dan dia tidak berfungsi untuk sistemnya oke okay. kita tinggal membautkan pada bagian casing bagian bawah Oke videonya sangat mudah ya untuk rekan-rekan caranya perbaikan alat pengepres untuk mengepres produksi seperti makanan atau untuk mengepres bagian pojok di bagian plastik ya biar tidak terlepas kalau zaman dulu biasanya menggunakan lilin ya tapi sekarang sudah menggunakan alat press seperti ini lebih cepat dan lebih rapi oke okay? sangat mudah ya untuk rekan-rekan oh ya yeah, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain jangan lupa untuk klik subscribe ya untuk rekan-rekan